Bandar Togel Bandar Togel Bandar Togel Kamu gagal bikin mati saya Kamu, kamu. Bandar Togel Bandar Togel Kamu menghancurkan hidup saya Kamu Kamu Kamu itu nggak pernah Kamu itu nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak pernah Kenapa lah kan minta bantuan ke pasukan kamu Sudah tidak ada ada Kawan-kawan bisa lihat di Youtube, saya sudah upload uh, Pokoknya dia banyak mengajari aku tentang uh, musik ya, Karena dia juga sebenarnya Bandar Togel Bandar Togel Bandar Togel <imbulan> Kamu gagal bikin mati saya Kamu, kamu Bandar Togel Bandar Togel <imbulan> Kamu menghancurkan hidup saya Kamu, kamu Bandar Togel saya tahu nama kamu Gusnan, Gusnanu Fungku, Subur alias Vicky Prasetyo Kamu kaya dari mana? Dari mana? Dari mana? Aku bergerak di tegal konsultan di Kambangan -kambang Kamu itu Nggak pernah Kamu itu Nggak pernah subuh bojo? Kenapa? Kamu takut ya? Takut ya? Lihat bunga saya! Bangar kogel kamu gagal jadi mati saya Hancur-hancur Bangkan kogel Bangkan kogel Kamu menghancurkan hidup saya Kamu-tamu Bangkan kogel 29 my age ya yeah. 29 my age ya yeah. My age yeah. My age ya Kau tidak pernah datang ke rumah Kamu mengharai Mengharai Menjadi beda dari saya Beda dari saya Setiap hari misi-misi hari Kamu muja Gak ya pernah Kamu muja Gak ya pernah Suku ya -kuk jauh. Silahkan minta bantuan ke pasukan kamu sudah inada inada aku sangat bangga Bangar, kau, aku sangat bangga itu dedikasi apresiasi aja kamu kamu aku sangat bangga Bangar, kau, aku sangat bangga kamu kamu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 Bandar togel, Bandar togel, Kamu gagal bikin mati saya Kamu kamu pagi, selamat Bandar togel, pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat Saya kamu. kamu Bandar togel, saya tahu nama kamu, pagi, Busnan. selamat Fungku, subur, alias kamu kaya dari mana? Dari mana? Dari mana? Aku bergerak di tegal konsultan, penambangan bumi Kamu itu, Nggak pernah? Kamu itu, Nggak pernah? Sungguh bojok. Kenapa? Kamu takut ya? Takut ya? Lihat muka saya. Bangar togel. Bangar togel. Kamu gagal bikin mati saya. Satu, satu. Bangar togel. Bangar togel. Kamu menghancurkan hidup saya Kamu ramur Bagaimana topel 29 my age ya 29 my age ya My age My age ya Kamu tidak pernah datang ke rumah Kamu mengharai Mengharai Menjadi beda dari saya Beda dari saya Setiap hari misi misi hari Kamu muda Nggak pernah Kamu muda Nggak pernah Suku jauh. Silakan minta bantuan ke pasukan kamu Sudah hidup Sudah hidup Tangga, tanda aku sangat tangga, itu dedikasi apresiasi spesial kamu tangga, kamu punya yang tampil, tampil, tampil, tampil, tampil, tampil, namun kamu kamu kamu kamu kamu kamu punya yang tampil, namun I'm a little itu, itu tangan, song. sangat a little bit of